Harararararang Aku ingin berjalan Bersamamu Dalam hujan dan malam Selamat malam ngapau yuk tadi nah beli lah ayo ayo ayo ayo ayo iya maa sabar dikit ngapo ayo dah gak tau orang lagi senang nyanyi nyanyi baik juga gaya kau ayo dah udah iko mau nah, kau hmm, nganggu wah iyo tegel lagi tegel lagi tegel lagi aku belikan iyo sabar pas udah bersunap cepat nah, kepala dikit cepat lagi, lagi kit ya oh. Ini Iyo, iya, sudah beli kan. Iya, iya, iya, beli kan ya. Oh, ba. Oh, ma. Oh, ma. Oh, ma. aku lah balik. Nah, aku lah mawonyo. Ko ni ngejimu tadi. Eh, anak sayang Anak sayang terima kasih ya. Oh. Ah, oh, bentar ya, anakku iko. Oh, Ayah wae. Nih, huh? kantongnya aku warna kuning. Nah, mentang-mentang <tuh -tuh> kau dari merah warna kuning. Kantongnya oh, Iko, tak contoh yang dah. dah, warna kau. Iko, taruh lagi. Kau pun sayang. Ngapa gas itu?